Assalamualaikum, selamat datang di channel Cece. Kali ini aku mau bikin menu lele kremes Karena ini aku lagi ada pesenan Jadi aku bikin sekalian bikin konten ya Nah ini kalau kalian pengen tahu caranya Langsung aja tonton video ini sampai habis Dan jangan di skip-skip Bahan yang perlu kita siapkan Lele, ini untuk lelenya Aku beli yang 1 kg isi 16 Nah untuk bumbu marinasinya aku kasih bawang putih 2 siung, tambahin garam setengah sendok teh, juga aku tambahin ketumbar bubuk setengah sendok teh, lalu aku juga mau tambahin kaldu bubuknya setengah sendok teh. Untuk garamnya aku tambahin setengah sendok teh lagi, jadi untuk garamnya aku kasih 1 sendok teh, dan ini bumbunya udah aku halusin. Setelah bumbunya halus, ini aku pindahkan dulu ke dalam wadah yang berisi lele seperti ini. Aku tambahkan air dan aku aduk-aduk supaya bumbu marinasinya cepat tercampur rata dengan lelenya. Nah, ini aku tambahkan lagi airnya di dalam cobek untuk membersihkan bumbu yang masih tersisa. Untuk tepung kremesannya ini pakai 5 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan satu sendok makan tepung beras. Nah untuk bumbunya aku pakai bumbu instan ayam goreng seperti ini Untuk mereknya sesuai selera kalian aja Ini baking powdernya seperempat sendok teh Nah untuk baking powdernya juga sesuai selera kalian aja Ini untuk airnya aku kasih 150 ml air putih biasa Ini mau aku bikin dulu kermesannya Nah untuk kermesannya aku masukkan dulu tepung tapioca Tepung berasnya juga aku masukkan Serta aku juga mau masukkan juga baking powdernya seperti ini ya setelah itu aku juga mau masukin tepung bumbunya seperti ini Ini aku masukin separuh aja Jadi nggak semuanya Aku masukin separuh saset seperti ini Aku aduk-aduk hingga merata Nah setelah merata aku mau tambahkan air sedikit demi sedikit Nah kalau udah semuanya tercampur rata Ini airnya juga akan aku tambahkan lagi Nah untuk takaran airnya ini udah pas Jadi ini aku masukin semuanya airnya aku aduk-aduk hingga tercampur rata dan ini teksturnya seperti ini enggak terlalu kental dan juga enggak terlalu encer nah ini lelenya udah siap aku goreng aku ambil beberapa dulu jadi enggak langsung semua aku goreng sedikit demi sedikit aja karena aku pakai penya enggak terlalu besar nah ini lelenya udah aku ambil ini mau aku baluri dengan tepung dulu seperti ini supaya nanti hasil kremesannya juga bagus nah aduk-aduk hingga merata nah ini dia P-nya udah aku siapin ini minyaknya udah panas banget lilinnya udah aku masukin satu persatu seperti ini jadi aku goreng tiga dulu dan untuk tepungnya kita baluri dari atas seperti itu ya nah setelah semuanya masuk ini kita siram-siramkan agar tepungnya melekat pada lilinnya. Kalau sudah ini lelenya udah kering dan ini siap aku angkat Jadi untuk tingkat kekeringannya sesuai selera kalian aja Kalau aku suka yang kering banget jadi agak kecoklatan seperti itu baru aku angkat Nah untuk cara bikin kremesannya seperti ini Kita tuangkan dari atas seperti ini Dan kita diamkan sebentar setelah agak kering kita lipat Tunggu hingga kering dulu Setelah itu kita lipat lagi ya Agar nanti gampang untuk ngambilnya Nah ini mau aku lipat lagi seperti ini Setelah kita lipat kita tunggu kering dulu Jangan lupa dibalik supaya tidak gosong. Nah kalau udah kering seperti ini kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan langkah ini sampai tepungnya habis. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dulu ya agar channel aku ini makin berkembang dan aku bakal bagiin resep-resep yang gampang dan simple banget agar kalian mudah banget untuk meraktekinya. Nah ini udah aku masukin semua tepungnya Tunggu hingga mengering baru kita lipat Lele kremes ini benar-benar cocok banget untuk ide usaha maupun untuk sajian menu sehari-hari Dan ini mau aku lipat dulu supaya nanti gampang untuk ngambilnya Nah lipatnya seperti ini Setelah agak kering kita lipat lagi ya Nah, ini untuk kremesannya udah aku lipat lagi, dan ini aku balik dulu. Setelah itu, aku siap untuk angkat. Tunggu kering agar kremesnya itu benar-benar crispy banget. Ini enak banget kalau disajiin pakai nasi hangat dan sambal. Biasanya aku sajiinnya pakai sambal terasi. Nah ini dia. Kremesannya dan lelenya udah siap untuk disajikan. Nah, buat kalian yang belum like, share, dan komen video ini, silahkan like, share, dan komen ya. Nah, ini aku sajiin pakai nasi anget dan lalapan seperti ini. Ini benar-benar enak banget dan menggugah selera banget. Kalau lihat lele kremes dan sambelnya yang benar-benar enak banget. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa ditambahkan kremes di atasnya agar makin menarik tampilannya seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga... Like, share, dan komen kalau kalian suka dengan video aku ini. Jangan lupa juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum.